kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal hari ini Caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini ya, untuk kamu. Ada kartu five of swords. Kemudian ada kartu death. Kemudian kita lihat di sini ada kartu three of coins ya, three of coins di sini. Kita lihat ya, aku tiba-tiba keinget sama Hunian gitu ya properti di sini mungkin untuk kamu yang memiliki bisnis usaha di bidang hal tersebut walaupun di sini ada kartu death tapi kartu ini kan Scorpio banget jadi yang aku lihat di sini kamu memang lagi ada dalam uh, mungkin masa-masa kayak uh, ah boleh nggak ya KPR gitu kan atau mungkin lagi apa ya kayak mempertimbangkan gitu kan untuk memiliki sebuah hunian di sini kayaknya bagus banget. Tapi harus direncanakan terlebih dahulu dan memang uh, harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini uh, pada akhirnya it's okay gitu. It's okay, oke okay banget di sini aku lihat kalau kamu memang ada rencana ke arah sana ya. Cuma memang harus cari seseorang yang kamu percaya gitu kan, terutama kalau memang ada perantara gitu. Oke, okay. untuk dari sisi percintaan, ngomong-ngomong mengenai perantara, gitu kan? Di sini aku ngeliat mungkin ada kaitannya ke arah e, perantara tersebut. Mungkin bisa jadi gini, kayak kamu nanya-nanya gitu kan tentang seseorang, misalkan kayak nanya si A nih ya ke si B, si B itu perantara dan ternyata si B ini juga suka gitu sama kamu ya. Jadi perantara kamunya juga suka gitu sama kamu ya. Entah itu uh, berjenis kelamin yang sama dengan kamu atau enggak di sini aku lihat pada intinya memang ada ada ke arah uh, punya rasa suka. Bisa aja kagum gitu kan, bisa juga ke arah sana gitu. Ya, dan sesuaikan dengan intuisi juga yang aku lihat di sini karena karena dari dari energi ada ke arah sana gitu ya perantara tempat kamu nanya nanya seseorang gitu kan kamu pengennya si A nanya, nanyain si A tapi ter, ke si B gitu kan tapi ternyata si B ini dia suka juga gitu ya ternyata sama kamu bisa juga seperti itu ya kalau dari kartu oke okay. kalau dari zodiaknya mungkin sesama Scorpio terus kemudian juga di sini kita lihat ada swords swords itu ada kaitannya ke arah Gemini kemudian ada Cancer juga ya eh, tiba-tiba kemudian ada dari aquarius dan libra dari pentacles di sini ada kaitannya dengan capricorn kemudian juga dari capricorn terus ada virgo kemudian juga ada dari zodiak taurus ya bisa juga kemudian kita lihat di sini untuk kartu berikutnya ya kartu zodiaknya di sini ada Mercury Mercury ada kaitannya dengan virgo ataupun gemini ya di sini mungkin kamu ada keterkaitan dan tadi juga ada informasi ya sebelum aku ngebacain kartu ini kan aku ngeliat dulu kan tarot reader yang lain gitu uh, tapi dari internasional jadi Mau ada yang namanya mercury retrograde, dan itu berefek sekali gitu ya, sama Scorpio. Jadi di sini uh, harap diperhatikan ya, biasanya kalau untuk mercury retrograde itu, kalau dari kitanya biasa aja, justru hati-hati dengan orang sekitar gitu ya, hati-hati dengan orang sekitar, orang yang kenal sama kamu, orang yang lagi dealing sama kamu, orang yang mungkin klien gitu kan. Kenapa? Karena mungkin kalau kamu ngerespon. Sosok tersebut negatif, dia kan negatif gitu ya Kayak ada keluhan atau ada apapun itu gitu kan uh, Sebisa mungkin memang harus di Respon dengan baik ya Karena kalau nggak kayak gitu nanti Ujung-ujungnya nggak uh, baik gitu ya Dan itu nggak diharapkan gitu lah Dari uh, kartu ya Kemudian di sini ada Virgo, mungkin Virgo banget di sini ya, yang yang kelihatan. Kemudian juga uh, ada Jupiter. Jupiter kaitannya dengan Sagittarius, ya, dan keberuntungan. Justru di sini yang aku lihat tadi, ke bagian properti keberuntungan itu, memang uh, nggak kamu rasakan saat ini, tapi tiga tahun ke depan, ya. Jadi mungkin ada ke arah sana, ya, karena pernah juga aku baca mengenai uh, properti gitu kan, mengenai tempat tinggal seseorang di Quora. Uh, dia kayak nyicil KPR, tapi ternyata gitu ya, ternyata dulunya mungkin ibarat kata kayak 100 juta gitu kan. Uh, dia beli KPR 100 juta, uh, terus kemudian uh, banting tulang gitu ya untuk uh, melengkapi KPR tersebut, dan ternyata ya... Uh, rumah ataupun tanah yang dia beli ternyata rame gitu uh, dalam artian ada pembangunan gitu ya dari sisi pemerintah di dekat uh, tanah yang kamu beli misalnya ya atau tanah yang uh, sifatnya strategis gitu kan ternyata uh, yang tadinya biasa aja sekarang bisa menjadi strategis dan itu mungkin bisa kelihatan di 3 tahun Uh, kemudian ya, jadi ada pembangunan ke arah sana gitu kan. Uh, terutama kalau tiga tahun kemudian itu berarti kan udah ada dari sistem pemilihan gitu ya. Jadi uh, ada ada pergantian presiden kan sebelum tiga tahun itu ya di tengah-tengah. Jadi mungkin berefek ke arah pembangunan gitu ya. Jadi uh, tanah ataupun properti yang kamu beli harganya menjadi naik gitu ya. Cuma memang di sini dipikirin mateng-mateng gitu. Kenapa? Karena uh, kita kita intuisikan ke arah yang uh, bisa nantinya ke arah properti tersebut bisa naik gitu ya. Kayak gitu, jadi memang harus dilihat secara betul-betul gitu ya. Oke, okay. intinya sih ke arah properti ya untuk untuk Scorpio disini yang aku lihat. Uh, semoga aja nanti ke depannya bagus juga ya untuk kamu gitu kan e, bermanfaat juga untuk kamu nanti ke depannya gitu ya dari keputusan yang kamu ambil sekarang ini ya dari apapun itu oke itu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya